Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bila Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah para sahabat, semuanya dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ya, Kita mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa dari idola kesayangan kita Kita lihat bersama di kabar pertama Dibuka dengan kabar yang sangat membahagiakan di malam minggu Melihat postingan video Abang El dan Bibi Guzel yang sangat luar biasa Masya Allah mereka benar-benar sangat cocok Dan serasi banget memakai nuansa Ada Sunda Bibi L terlihat sangat ganteng banget Dan begitu pun Baby Guzel Masya Allah cantik banget ya Keduanya emang lucu dan sangat menggemaskan. Di kolom komentar pun banyak sekali Nih Persabat ya tanggapan hingga Respon yang diberikan Dari akun Yeni r satu Mengatakan Masya Allah Lucunya dua bayi Katanya tuh lucu banget persahabat ya Dan kita lihat juga Komentar berikutnya dari akun Instagram. Yeyen underscore mengatakan, Cie, Abang Sumriga banget deketnya tuh. Deket Baby Guzel, bahagianya luar biasa nih Abang El ya. Di malam minggu, lagi pacaran dulu nih sama Baby Guzel, Masya Allah. Dan kita lihat juga ketanggapan lain dari akun Talia Anuskor Wina. Disitu mengatakan, Salfot ama Abang kayak salting gitu katanya tuh. Masya Allah, ini kebahagiaan yang luar biasa yang didapatkan. Oleh kita semuanya Kemudian juga persahabat ya kita simak nih Video yang semakin lucu dari abang L Masya Allah lagi digendong satu tangan tuh Bukannya takut malah bahagia banget ya abang Fatih Emang ini anak yang sangat luar biasa Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar si komik. Tentunya di postingan ini pun banyak dibanjari komentar dari Leslar Lovers kita lihat persahabat dari akun Instagram P3008 Pumkins mengatakan Masya Allah nah, kalau sama orang lain takut kalau sama papanya malah sen Katanya tuh aduh ini Masya Allah banget ya Pokoknya bahagia sekali untuk keluarga konoh malam hari ini Di kabar pertama sudah disuguhkan kabar yang sangat membahagiakan lewat postingannya Abang L Dan kita lihat juga persahabat yang momen keseruan malam hari ini Di acara... Lamarannya Aabeni Mulyana Sofia, Bunda Lesti Asik Jongget, ya, dengan pengisi acara di sana. Masya Allah, bahagia terus untuk didorong kesayangan. Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Dan tentunya doa juga banyak sekali diberikan dari akun Cuci Rama. 18 mengatakan. Bahagia selalu, Lesti. Allah selalu menjagamu dan memberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Ini doa baik banget ya kita aminkan. Mudah-mudahan doa baik dari kalian semuanya diijabah. Amin. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ini ada tentunya info juga untuk warga Konoha. Di vlog Lesli Entertainment sudah mengup video terbaru persahabat. Ini momen yang sangat ditunggu juga oleh warga Konoha. Vlog di Lampung saat BBL berenang di pantai ya Lampung keren banget nih. Pertama kali BBL berenang di lautan. Wah, wow, masya Allah banget ya. Ketawanya, ini lepas banget nih Abang L. Lucu dan sangat menggemaskan. Pasti kalian tentunya bahagia yang sudah menyaksikan vlog ini karena kebahagiaan selalu disuguhkan oleh keluarga Leslar. yuk yang belum mampir. Silahkan langsung aja ke channel youtube Lesnar Entertainment Ini kebahagiaan yang luar biasa Yang kita dapatkan langsung di vlog Lesnar Entertainment Dukung dan support yang terbaik untuk karya-karya dari tim Lesnar Entertainment Kemudian juga persahabat ya Perhatikan di info dari Lesnar Metaverse Perhatikan persahabat ya Bakal ada press conference product launch of Lesnar Metaverse tanggal 17 September 2022 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dicatat tanggalnya ini bakal live di perselabat ya di Leslar Entertainment live streaming di channel youtube Leslar Entertainment jadi jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan untuk saksikan idola kesayangan kita Rizky Milar yang akan berkolaborasi langsung dengan Rudi Salim perselabat ya ini tanggal 17 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, press Conference Product Launch of Leslar Metaverse yuk terus dukung mudah-mudahan dalam kesayangan kita semakin sukses dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran kita simak juga di kalimat Caption Info Langsung dari Leslar Metaverse press Conference Product Launch of Leslar Metaverse ini dia yang ditunggu-tunggu buat les Larian yang nanya kapan sih acaranya? Kita akan mengadakan live streaming di YouTube Lestari Entertainment dan Instagram Lestari Metal Force sehari Sabtu 17 September pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Kira-kira akan ada produk apa aja yang launch dan akan ada program apa ke depannya? Biar kalian gak penasaran, pastikan join di live streaming Tuh Sahabat. ini info penting Untuk kita semuanya terkhusus Lestariian yang ingin tentunya tahu produk apa aja yang akan di launching dan akan ada apa aja program kedepannya kalian tentunya dipastikan gabung di live streaming yuk sama-sama dicatat tanggalnya mereka ketinggalan menyaksikan live streaming di channel YouTube Lesnar Entertainment kemudian juga persahabat ya kita simak nih setiap momen spesial terbaru malam hari ini Bunda Lesti nyumbang lagu ya Masya Allah banget Bunda LTV sangat cantik dan suara Jangan diragukan lagi kualitas suara memang, Masya Allah dari Bunda Lesti Kejora Nonton konser VIV ini mah katanya tuh Wah luar biasa banget ya Berasa nonton konser Sukses untuk Bunda Lesti Dan mudah-mudahan sukses untuk acaranya Abeni Mudah-mudahan Abeni tentunya dilancarkan sampai hari H ya Selamat dan congratulations untuk Abeni Yang sudah melaksanakan acara lamaran hari ini dan tutup persahabat ya, kita harus selalu mensupport, harus selalu menjadi fans yang baik Dirahkan ya saja komentar-komentar yang negatif, kita selalu dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru Kabar baik dan pastinya kabar menarik dari Leslie dan Rizky Billar Serta kabar terbaru lainnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.